Ah, oi, Oke bro, jadi ini aku lagi siap-siap bro Mau ke mana ya Pokoknya ke arah agak-agak menanjak gitu Tapi tempatnya tuh dingin gitu kan Jadi udah aku bawa nih peralatannya ya kan Ada gitar akustik biasa buat ngamen-ngamen ya kan Tadi juga bawa tripod segala macem Pokoknya, ikutin kami ya. Kita vlog. So, don't go anywhere. Well. Let's go. kembali lagi ya dengan saya Dea kali ini aku mau ngajakin kalian untuk jalan-jalan ya kalau sebelumnya aku ngajakin kalian untuk makan dan aku kali ini mau ngajakin jalan-jalan Ini siapa tahu jadi referensi buat kalian ya untuk liburan bersama teman dan keluarga nah di sini aku liburan gak sendiri ini teman-teman tapi aku juga sama teman teman dan kalian pasti penasaran kan mau tahu aku liburan kemana tentunya ikutin terus ya jangan lupa untuk follow Instagram Dea Dea dan juga untuk di subscribe, komen, dan like video ini yuk ikutin terus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 Aku udah sampai di Bukit Surya Salaka, lebih tepatnya di Bogor, dan di sini aku ada beberapa pilihan ya untuk yang liburan di sini itu ada paket combo, yaitu kapasitasnya delapan orang, harganya tuh empat ribu aja. Lalu ada kapasitas 6-7 orang, itu ratus 400.000 Dan ada yang kapasitasnya hanya empat orang, harganya ratus 300.000 Lalu kapasitasnya tiga orang, hanya lima 225.000 Tapi itu belum termasuk HTM atau harga tiket masuk ya lima 35.000 itu per orang Nanti dapat fasilitasnya ada matras, sleeping bag, lampu tenda, nesting, bantal Kursi santai 2 unit, kompor dan belum termasuk untuk kompor gas dan kalian di sini, untuk lebih lengkapnya, bisa cek di www.dycampsiriasalaka.com. Nah, teman-teman, aku mau kasih unjuk di sini. Kalau sebelumnya tadi aku udah kasih lihat kalian ya, untuk tendanya yang VIP ya ada di sana, dan ini tenda yang biasa. Yang biasa kayak gini, ada ukurannya tergantungnya untuk berapa orang kalian bisa lihat. Dan aku nyewa untuk tendanya yang besar, yang di sebelah sana. Yuk, ikutin terus, yuk! Apapain? Nih, lihat yuk, lagi masak. Oh, ada ayam bakar, masak nasi juga, dan ini sama teman-teman halo ada Amri. Halo. Ada Asia. Ada Abang Bobby kita <laughs> <laughs> Yang lain lagi ada yang ada yang sholat, ada yang lagi keluar. ikutin terus ya. <tuh>. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga menjadi bermanfaat ya. Dan juga di disini menjadi referensi buat liburan kalian dan bersama teman dan keluarga. Dan di disini, see you next time video. Bye-bye.